Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hari ini mau unboxing jaket 9.900 rupiah. Ongkirnya itu 8.000 sekian. Jadi bayarnya itu totalnya 17.000 nih dia barang. Seperti apa barangnya? Kita buka ya masih segel. Oh kita buka ya nih dari tadi penasaran banget Ust, kayak apa sih ini raketnya wow wow wow, wow. Hi, bagus banget tarak Rp10.000 kurang 100 perak. Wow, benar-benar bagus. Wow. Wow, datangnya warna marun padahal keterangannya itu warna biru. wow ini aku dapat tanggal 10/10 -10 kemarin. Emak-emak dapat harga jaket 10.000 guys murah banget hari gini bahannya bagus, tebel nih tuh, kelihatan gak sih hmm. seneng gak? ya seneng dong seneng banget tuh kelihatan gak sih guys tuh, tuh, tuh tuh, tuh. tuh. dari bahannya ini adalah bahan baby teria karena dulu maivo pernah jualan online shop, jadi tahu bahan ini tuh tebel. Nih, ini tebel. Iya nggak Tuh. Iya nggak tipis. Namanya juga jaket ya. Sweater kalau bahasa kita mah. Tuh, jahitannya rapi. Udah ya, sekian dulu ya. Jaket 10 ribu kurang 100 rupiah. Dapat dari mana? Aku kemarin order di Lazada di toko apa? Nanti ada di screenshot nanti aku taruhin di layar video. Karena hp-nya aku pakai buat ngerekam. Terima kasih semuanya yang udah pada nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.